Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Assalamualaikum Ini, ini, ini, ini. ini nih nih Ini nih Ini ahli persepedahan Motor juga nih. Kali ini ada tutorial Tutorial hmm, Mengatasi Mengatasi oper gigi <laughs> oper gigi masalahnya nih, oper gigi gak bisa nah. yang menggayuh yang ringannya katanya Ngayuh. menggayuh yang menggayuh ya menggoes. Okay. Belum huyik, nampes menguruh, nawaran. Gepan, wah, oh, matanya dia, ayah, ya. Belum eh. uh, hmm. huyik, eh, oh. ya. Ini gitu, kabar, ya. Panjang-panjang. Panjang-panjang itu, ya. Tapi urut kanak cahimah itu, kabar-kabar. Jadi, itu, agar? Hmm, kelantur. Oh. Kakunya. Kaku. Kita misalkan apa ah ini balik kita coba dengan adnasat ya ada karena kau oh, terang-terang ya? pas? banyak, dia ya, wes baru padahal mm, okay. ya yeah. bos uh lu -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Oh nanti Oke, dia. Iya, ada kita dia kamu ngitung aku yang udah sebagian mau kita. gimana masalah Hai kan? mau Nah, ini kita 100. Hari, Simpanan. Kita Kok bisa kalau kalau kalau kan kan banyak. 블랙이 그래. 말랑. 이거가 딱 때가 됐는데. 어, 그래서 돌아가라고 톡을 줬는데. 이거가 됐네. 음, 그래서 그러면은. 그래 딱 하면 된다. 그래서 이거가 되네 itu kan aja kan itu kan kan kan Yeah, I got that. I'm not. No. No.